ada sebuah pertanyaan sesuai janjiku, you soal make up resepsi Dedek Lesti Nanti waktu ngunduh mantu, Cici make up Dedek lagi nggak? Wow <t -tonian> Ini Cici yang kemarin persahabat ya, yang make up Dede Lesti ketika di acara Tashakurani Ada sebuah komentar dari Dedek Lesti, Cici ke ngunduh mantu yuk katanya ya ada jawaban, dede, hahaha, ha, ha, tanggal berapa? Tuh please, please, please, kata dede Lesti Oh my god, <laughs> hits katanya persahabat. Ya kita lihat ke slide kedua. Di sini ada sebuah kalimat gantung ya tadi. Gak bisa kata cici persahabat. Ya, ya, cici tuh ada emot menangis ya. Duh dede si, hu nangis sedih kata dede Lesti kejora. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh cici. Gak apa-apa kan, biar make upnya dede beda-beda, biar mualain juga ngerasain pegang dede tuh persahabat ya. Ternyata, untuk make up fin nanti di acara ngunduh mantu bukan Cici yang kemarin, mudah-mudahan saja persahabat ya. Tentunya make upnya lebih keren dan lebih bagus, amin. Yang beralamin ini ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh-leh selaransker Mahmud. Ayo tebak siapa yang mau make up dede pas ngunduh mantu. Si Cici nggak bisa, jadi pasti banyak yang penasaran yang bisa jawab Mama Kasih Love, masya Allah. <laughs> selalu support Rizky Bilar lesti kejora, masya Allah persahabat yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga sahabat ya, tentunya ada sebuah berita persahabat mengenai acara Ngunduh Mantu persahabat ya. Kita lihat aja ini diunggah oleh akun polisi Leslar Yang mana memposting sebuah postingan wawancara Papa Daniel Di acara intens Investigasi Persahabat ya bahwa Wanda menyampaikan Tentunya untuk acara ngunduh mantu ini lokasinya belum pasti Persahabat ya Di Medan sudah dipastikan tidak bisa Tadinya akan dialihkan ke Palembang jadi Palembang pun belum bisa kata Bapak dari persahabat ya soalnya PPKM yang masih berlanjut Doakan saja mudah-mudahan tentunya rangkaian acara ngunduh bantu dari Lesti dan Rizky Bilar Selalu dimudahkan dan dilancarkan apapun dan dimanapun tempatnya persahabat ya kita tetap support Kita tetap dukung persahabat dan kita lihat juga ada sebuah banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Zofedo. mengatakan, guati menunggu dan berdoa dimanapun kapanpun, yang penting WiFi aman." Wow, <laughs> masya Allah, banget persahabat ya, dukung yang support yang selalu diberikan dari fans sejati. Mudah-mudahan selalu berkah dan barokah. Amin ya Robbal 'alamin." Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat tidak mungkin spesial juga yang kita dapatkan. Ini ada postingan si Hinata di postingan ya. kucing kesayangan ya. <guruh> Ini adalah pasangan dari Naruto si Uton. Tentunya persahabat ya terlihat cute dan gemes banget ya, masya Allah. Di sini kita lihat persahabat diunggah oleh akun sendal putih anas bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Bentar, anak bulku mau lewat. Wow, <laughs> tentunya ini ada catatan juga untuk kita semua. Fyi yang rasa leslar yuk bisa juga usahanya bayarin orang lain lagi. Siapapun itu, karena yang terjadi dengan leslar itu kalau nggak dikendaki oleh Allah, ya nggak akan kejadian. Jangan memaksakan pilihan. Kalian di sini, persahabat ya, dijodohin sama ini. Si ini juga persahabat ya dijodoh sama itu ya kalau jodoh kalau enggak kan jatuhnya Memaksa mengharu tentunya kita fokus untuk selalu mendukung Leslar kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid mensupport mendoakan yang terbaik untuk Leslie dan Rizky Bilar berikutnya kita lihat juga persahabat ada spesial yang kita dapatkan persahabat di pagi hari ini masya Allah nih ada unggahan dari Wina Budiarjo, ya memposting sebuah momen spesial foto bareng di lokasi syuting bersama kakak Bilar Yang mana tentunya di match luar biasa, persahabat, di ada kalimat caption juga yang dituliskan Di sela-sela syuting, humble dan ramahnya Rizky Bilar melayani permintaan fans untuk foto bersama bocil pun kagak mau kalah, dah <laughs> yang mau ambil video wajib izin ya, tuh persahabat di lokasi syuting, semua kru dan pemain selalu rutin di swap ini cute dan membuat bangga persahabat ya bahwa kakak Rizky Bilat dimanapun berada tetap humble dan ramah, ini tentunya dikabarkan disampaikan langsung Tentunya dari orang-orang yang ada di lokasi syuting kakak Rizky Bilar Masya Allah, luar biasa semakin bahagia mengedolakan Leslie maupun Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari yang Persahabat yang 4 hari yang lalu di disini memposting sebuah postingan momen juga Ketika video call di acara Syakuran pernikahan persahabat ya Cerita dibalik karya Kejora ciptaan Nurbayan persahabat ya Ternyata lagu Kejora itu diciptakan oleh Nurbayan persahabat ya Dan ada kalimat doa yang dituliskan Selamat menempuh hidup baru tetaplah menjadi bintang Paling terang yang terus bersinar di langit Kemilaukan cahaya keindahan Masya Allah ini dituliskan dari Nur Bayan untuk Dedek Lesti Kejora. Persahabat, ya, ini adalah lagu kemenangan yang sangat luar biasa, trending booming sekali. Persahabat, ya, tentunya ini adalah lagu yang tentunya membawa dedek elasti ke juara saat ini persahabat ya sampai bersinar sang kejuara luar biasa persahabat yang makin bangga makin bahagia sekali persahabat kepada ya, dedek elasti yang selalu memberikan tentunya karya-karya yang sangat luar biasa juga persahabat ya dari pencipta pencipta lagu yang keren dan luar biasa juga salah satunya Nurbaya di sini menciptakan lagu Kejora dihadiahkan untuk Dedek Les di Kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya. Banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif juga dari fans. yakni dari akun wandra.restu1 yang mengatakan bangga, mas wong apik hebat Mr Nurbaian Allah luar biasa persahabat ya. Doakan selalu yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat di komentar lain diberikan dari akun debian skorgo mengatakan Maka Simbang udah nyiptain lagu kejora bener-bener gak bosen walaupun udah lama banget itu lagu tapi tetap hafal dan melekat tuh Gimana gak bangga persahabat ya walaupun sudah lama tetap lagu kejora Diputar dan selalu didengarkan oleh orang-orang bersahabatnya, -orang, dan kita lihat juga keunggahan nurbayan sebelumnya. Ini ada karya terbaik juga persahabat ya, dari nurbayan dengan judul "Jangan Panggil Gue Pak Haji". Persahabat ya, diperankan oleh Kakak Rizky Billarni Masya Allah, memakai baju adat Sumatera Utara, persahabat ya, kita lihat juga ada komentar yang diberikan. Dari Fitria 95316 mengatakan Masya Allah Rizky Bilar dan Lesti Kejora Emang udah digariskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala berjodoh Masya Allah mu yang luar biasa Tentunya makin bangga Kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti Bilar mudah-mudahan diberikan Kemudahan